Hey guys, welcome back to Mothwatch YouTube channel Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas Dan kali ini Minwatch mau bahas koleksi dari satu brand yang populer banget di Indonesia Dari anak muda, pegawai kantoran, sampai bapak-bapak pada -bapak demen sama brand ini Yes, apalagi kalau bukan Alexander Christie Nah, di depan gua udah ada Alexander Christie, AC6650 MCR. Hmm, kenapa ya Minwatch pilih seri ini? Ya, karena jam tangan yang ganteng ini eksklusif banget. Cuma ada di jamtangan.com. Serius, gak ada di tempat lain, Pak. Udah deh, langsung kita list aja ya kenapa bapak kudu punya jam tangan ini. Oh iya, Jangan lupa juga tonton sampai habis, karena bakal ada giveaway di akhir video ini. Kira-kira apa ya yang bikin jam tangan ini spesial? Yang pasti performa jam tangan ini didukung quartz movement, jadi nggak perlu diragukan kualitasnya, Pak. Movementnya mendukung fitur 3 sub-dial dengan date window. Terus kerennya lagi, jam ini dilengkapi integrated rubber strap. Artinya, rubber strap ini dirancang khusus untuk AC6650 dan kenapa disebut integrated, soalnya desain case sama strapnya nampak menyatu, makin berkelas kan pak dan jelas jam kronograf ini semakin istimewa, karena cuma ada di jamtangan.com, eksklusif jam ini dibuat untuk menandai persahabatan Alexander Christie dan jamtangan.com dan juga bentuk komitmen buat selalu kasih yang terbaik bagi watch enthusiasts di indonesia Nah, kayak apa sih spesifikasi jam tangan istimewa ini? Yuk, langsung aja kita bedah. Nah, ini dia spesifikasi dari jam tangan ini. Diameter case-nya 45 mm. Ketebalan case-nya 12,8 mm. Lug width 20 mm. Case material, composite material TR-90, dipadukan stainless steel. Glass material, mineral crystal. Dilengkapi quartz movement kaliber YM92, Water resistance hingga 50 meter Dan ada fitur chronograph dan date window Strap material, silicon strap Wah, kalau menurut Min Watt sih, AC ini cakep parah Case-nya dilapisi black coating, jadi kesan maskulinnya dapat banget Bezelnya nya juga nggak kalah keren Tampilannya multi-layer dengan 6 sekrup terus dikasih brush finishing Sporty, tapi juga mewah Warna dial-nya gradasi Layoutnya bikin jam ini mudah dibaca. Ya, secara keseluruhan, AC6650 ini termasuk sports berdesain luxury sporty yang wajib dikoleksi. Total ada lima pilihan warna yang eksklusif di jamtangan.com. Tipe AC6650 MCREPRAA, tipe AC6650 MCREPBARG, tipe AC6650 MCREPBALB. Tipe AC-6650-MCREP-BALA e, Dan tipe AC-6650-MCREB-BARE e. Gimana menurutmu pak? Kalau menurut Min sih koleksi eksklusif Alexander Christie ini kerennya absolut Desain sporty maskulin, quartz movement terpercaya, benefitnya juga segudang Oh iya, kosongkan jadwal sore ini ya, karena Minwatch bakal upload seri Alexander Christie eksklusif lainnya. Dijamin gak kalah ganteng, tapi jangan marah ke Minwatch ya kalau jadi bingung cek out yang mana. Kabar baiknya, kita ada giveaway 2 jam tangan AC eksklusif buat kalian, so stay tune aja. Alexander Christie AC6650MCR bisa dibungkus dari website, aplikasi atau offline store jamtangan.com terdekat.